halo guys berjumpa lagi dengan wawancina partner assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat eh selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam biasanya yang kalian mencabik. kali ini kalian selesai memotong satu pelanggan guys ya ini pelanggan lama banget pelanggan nggak tahu dari tahun berapa cuma sudah nggak bertemu Loren berapa tahun juga sampai lupa berapa tahun mas nggak ketemu? hampir 15 tahun saya. 15 tahun nggak ya. ketemu ya? ya? tapi sekarang ketemu lagi ketemu lagi aslinya mana mas? aslinya Surabaya Asli Surabaya ya? iya menikah dapat orang, orang daerah orang sini ini. desa? jumput jumput ya jumput hasilnya Surabaya ya. sekarang pulangnya ke Surabaya, ke Surabaya juga ya. berapa bulan atau berapa minggu kali eh, ke sini mas, ke bangsa waktu itu, waktu itu. jarang, kan sekarang udah gak ada orang tua jadinya gak sering kesini oh, gitu ya. Ya. dulu waktu masih ada orang tua sering, sini sering ya? kesini cuman enggak enggak enggak pernah tahu dimana Loren oh, oh, pindahnya gitu ya. pindah kemana saya lupa ya. Eh. lupa enggak tahu gitu ya tanya-tanya yeah. enggak -tanya dapat informasi oh, ya enggak tahu-tanya udah pindah sini iya <laughs> <laughs> yeah, guys iya yeah. yeah, pelanggar Loren barber lama banget gimana mas kesan-kesannya potong di tempat Barbernya Loren itu cocoknya kayak gimana gitu potongannya rapi, oh, bagus iya, pokoknya bagus ya kalau nggak kesini rugi loh oh gitu kan ya adik, oh. <laughs> bagus, terima ya. kasih sudah disanyu hmm. e, kalau nggak kesini rugi katanya hmm. guys hmm. pelayanan hmm. memang yang hmm. satu itu hmm. ya yang penting pelanggan hmm. itu apa ya senang, puas dan puas hmm. yang pastinya hmm. nyaman hmm. hmm. lagi nyaman gitu hmm. Kan? Hmm. ya. Iya, iya. pokoknya bagus kita ya, potong disini bukan? Hmm. Yeah. saya nggak bohong, ini asli bagus okay iya rapi kerjanya di mana Mas di Juanda Juanda iya di, di apa pada di apa? Koperasi TNI AU Oh di Koperasi TNI AU ya iya. kerjanya di Koperasi TNI AU guys <laughs> <laughs> bagian keamanan ya mungkin ya kan di saya di Koperasinya di kantornya Oh di kantornya sih bagian Koperasi ya iya nah, gitu. sudah lama juga Mas kerja di sana udah hampir enam tahun Oh tahun ya? Wow. ya? ya Barangkali ada salah buat temannya di koperasi Atau apa nanti barangkali nonton videonya hmm. Siapa saja ya. yang perlu dikasih di salam? Salam buat Mas Buntur, Mas Hani ya. Sama Mas Gading Potong ke sini <laughs> bang... oh, Bangsal Oh Bangsal ya? Iya ya, ya tempatnya bagus iya potongannya rapi pokoknya kalau nggak datang ke sini rugi ya. ya. oh, ya. itu tadi teman kerjanya apa ya saya sati kantor saya kantor ya iya iya salam salaman mas juga nanti ya. sama temannya yang ya, di sana nanti saya kena cari Lorentz jalan okay. ini uh, saya masuk youtube <laughs> nanti ini Lorentz upload ya oke okay. ini nunggu durasi nanti sambil ngobrol-ngobrol ya gimana iya. uh, kabarnya selama berapa tahun ada 12-15 tahun nggak ketemu berarti dulu itu potong di barbernya Loren itu waktu itu masih Loren masih baru-baru juga mm -hmm. kalau dihitung tarik mundur sampai sekarang Loren itu sekitar 17 tahun suka barber memotong ambil itu tapi kalau nggak ketemu Loren sekitar 15 belas eh, tahun ya berarti dulu menjadi pelanggan Loren itu Uh, dua atau tiga tahunan gitu. Pokoknya hmm. saya belum punya anak. Belum punya anak dia sudah menikah. Sudah menikah. Oh, iya, waktu itu uh. lo waktu itu lo <laughs> belum menikah. Belum menikah. <laughs> Sekarang anak-anaknya kelas 1. Kan, hmm. anak saya udah umur 12 tahun. Belas tahun ya. sekolah kelas 1 SMP. Hmm. Kelas 1 SMP. Namanya namanya Kesha Puteri Ardhyamauna satu itu anaknya iya, cuma satu sebenarnya tiga, SMP YPM oh YPM YPM si itu tadi iya, iya, iya, saya tahu ada tiga, JOL anaknya sekolah di YPM, JOL, guys barangkali nanti teman-teman anaknya lihat ini kan hmm. ayahnya, siapa tadi, case, ya? Kesha? Keshan <laughs> yeah, yeah. buat di tahu, potong ke sini, ini yeah. <laughs> ya itu jauh pokoknya nyaman oh, iya. tapi pokoknya rapi pokoknya dijamin bagus beneran ada, yang dari si Darse itu datang ke tempat dan berloreng itu ada tapi dari daerah Sedarjo, Legbo, sama Monoayu tari hmm. sini juga ada, hmm. waktu tulis itu juga ada kalau Legbo itu kan makin kesana ya, jauh juga hmm, Legbo sini iya. juga. ada itu pelancar loreng dari sana hmm. dari Kerembung itu juga ada, jauh-jauh hmm, ya itu tadi, karena baca-baca se ya Hmm. karena tetapnya saja sambil bersih-bersih guys ya ngobrol-ngobrol selama ini kabarnya gimana mas? baik-baik aja alhamdulillah baik barangkali sudah buka usaha gitu usaha apa belum? belum dah. kan masih corona jadi belum bisa oh, oh, buka lagi dulunya jualan sandal di koreng sekarang kan nggak boleh jualan karena suasana panjang ini kan beli. gak boleh gitu ya dulunya jualan sendal, sendal cewek, cowok? sendal bulung, eger oh gitu ya, eger ya, sendal bulung ya iya hmm. sih ya orang-orang biasanya pakai sendal kayak gitu aja iya. kalau sendal cewek, anak kecil gitu, tidak ya? tidak kalau anak kecil, sandal bulung kan ada ada, tapi saya jarang orang di wang kalau oh, sandal ya. anak kalau ada pesanan aja oh gitu ya ya mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu mm -hmm. segera selesai kasihan orang-orang iya. di luar sana bisa beraktivitas mm -hmm. lagi korek mm -hmm. juga tambah lancar juga ya amin Saya doakan penting yang penting sehat dulu mm -hmm. sehat agar tetap bisa beraktivitas walaupun dalam keadaan yang pandemi seperti ini mm -hmm. okay serinya ikut kesana mas ya tinggal di Jakarta. Iya ikut ikutin nah, suaminya. Nah, tinggalnya nggak kos apa? kontrak. Kontrak ya? ya satu rumah. Satu rumah. Sampai berapa mas? sekarang? Per tahun oh. atau per bulan? per bulan? Per bulan. Oh per bulan. Ini ternyata murah. Oh gitu ya. Gak sampai lima ratus. Gak sampai lima nah, ratus. Cuma per bulan, ya? 275. dua tujuh puluh lima. Oh dua ya. ribu per. Perguruan, itu untuk keluarga ya? keluarga Soalnya anaknya di IP yang mudah ya Koren tau itu tempatnya Koren dulu kan pernah tinggal di Sudah-sudah juga, tapi kerja Di tanggul lagi Kalau main sampai-sana, waktu koren tinggal di Surabaya juga Sering mainnya ke ke daerah Sitarje Kalau Nalo, ke GOR atau ke mana-mana Loren juga dulunya musisi juga sih, sering main band ke mana-mana hmm. ke, ke, ke Malang, bahkan ke bahkan Turabaya, Surabaya, macam mungkin sampai Blitar luar itu juga. Kenapa band-nya nggak dilanjutkan? Band itu Loren dulu kayak gini, Loren itu dulu dari kecil ya main, main musik, kalau main band itu mulai dari SMP, SMA, sampai kuliah, dan Loren membatasi umur ya, mencari mencari nasib di dunia band nggak dapat. Saya kasih eh saya batasi, Salah ini saya tidak sukses di dunia musik, mungkin umur 30 ini saya harus sudah berhenti dan meren atau menikah di situ. Akhirnya umur 27 enggak ada tanda-tanda apa ya, sukses di dunia musik. Loren mulai mencari calon, mencari apa ya? jalan penamping disitu dimulai dari umur 27 dan umur 30 Loren pas, pas menikah jadi hmm. sekarang sudah berumah tangga dan anak Loren sudah umur uh, 7 tahun ya. di kelas 1 hmm. ya hmm. mas terima kasih atas hadirnya di Pak hmm. Loren. terima kasih juga atas kepercayaannya kepada Loren untuk memotong, membuat style ya ya nanti yang kurang kan kalau misi sama puas ya gitu ya sangat ya, bagus oke gitu ya. eh, nanti Loren akhirnya konten kali ini kontennya cuma ngobrol-ngobrol saja sama pelanggan kesan dan apa ya memori kenangan kenangan sama pelanggan yang satu ini mm -hmm. pelanggan lama mm -hmm. oke terima kasih buat yang sudah menghadiri menghadiri konten Loren kali ini semoga jasa baik anda Terbayar mahal atau dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sukses untuk Anda, dunia dan akhirat. Terawih, salam.